Di... Nah, kita ya. ganteng <SILENCIO> ah, <itu. SILENCIO> oh, pak. <SILENCIO> aja, oke oke ya. <SILENCIO> sing nembak pertama sapa moni biar jangan, loh. jangan jangan cingin, cingin loh. ah, bagaimana sih Oh sama jadi saksi di pertama Sejarah di luar di luar sekarang Assalamualaikum okay. <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan dengan Yang ini adalah siapa yang dirampok ini yang akan kena akan titik pada akhirnya ini dengan mereka wali hakim karena tidak ada wali yang berat menjadi wali dari ujahri e bintang bapak-bapak suami dan hakim, hakim itu adalah negara dari menjadi wali hakim siapapun yang di kati. calon suami, Bapak beli Ibu Sotong, mereka maskawin seperangkat alat solo untuk terserahkan di Selatan terjadi Sejauh <laughs> yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Daud lakiatnya hari-hari kita Selamat karena taala saya riani dengan anda dengan tunai terima nikahnya Sriyani 030 dengan wali hakim dengan mas kawin tersebut konek. Assalamualaikum <languages> warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dalam saya saya dan selisihnya itu. ya, dia the, the, the, the. Kandil発, dikabung... ya. menjadi keluarga yang sakinah, Ini tuh sakinah dewe, mawadah dewe, warohma dewe, si ya. Mas, ya, ya. Orang pura-pura. Kapanah saya ngarep gitu sekali. Engga, Bahagia banget di luar dugaan.